Selamat datang di channel Wong Sundo. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang cita-cita dan kenapa kita harus mempunyai cita-cita. Mungkin kita masih ingat ketika kita kecil, kita sering ditanya oleh guru dan oleh keluarga kita, apa cita-cita kita jika sudah besar. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan tersebut. Yang salah adalah waktunya, momentumnya. Karena ketika kita kecil, kita memang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu harus bercita-cita untuk menjadi apa. Tapi yang lebih parah, ketika kita sudah beranjak dewasa, malah semakin tua, kita tidak tahu mau menjadi apa. Saking seringnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, cita-cita ini bisa didefinisikan menjadi beberapa kata lain, seperti tujuan, target, goal, maksud, visi, harapan, niat, dan mungkin masih ada yang lainnya. Dan setiap orang harus punya cita-cita, atau niat, atau tujuan, atau target, baik jangka panjang maupun jangka pendek tanpa target dan tujuan hidup seseorang tidak akan mempunyai arah, tidak ada perjuangan, dan akan muter-muter di situ-situ saja waktu akan habis, tidak terasa akan tua, tanpa adanya hasil atau perkembangan pada dirinya dan kehidupannya, Anda harus mempunyai cita-cita untuk diri sendiri dan keluarga Anda cita-cita perorangan, ataupun kelompok Anda harus punya visi Pandangan kepada cita-cita Anda tersebut, tujuan Anda dengan begitu, Anda akan mempunyai misi, yaitu apa yang harus Anda lakukan supaya Anda dapat mencapai tujuan tersebut, cita-cita tersebut. Pada hakikatnya, makhluk hidup itu akan mempunyai cita-cita karena manusia ini bersemayam pada tubuh jasad jasmani, yang mana membutuhkan banyak sekali kebutuhan untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat tetap hidup. Maka dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut sepanjang hidupnya, maka dia akan melakukan semua misi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Hewan pun sama, hewan juga melakukan misi-misi untuk bertahan hidup, mencari makan, membuat sarang, menjauhi bahaya, mempelajari keahlian sesuai karakteristik tubuhnya, yang punya sayap dia bisa terbang yang putih yang bisa berenang dia renang yang bisa berlari dia berlari yang punya kekuatan dia menggunakan kekuatannya yang mempunyai kamuflase bisa mengendap-endap untuk memangsa hewan lain dan lain-lain perbedaannya adalah dalam visinya ada yang mempunyai visi untuk jangka panjang jauh ke depan ada juga yang mempunyai visi untuk jangka pendek orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi itu dia memiliki visi yang jauh menatap ke depan, yaitu jangka panjang. Tapi banyak juga orang yang hanya mempunyai visi jangka pendek, malah lupa untuk mempunyai visi cita-cita jangka panjang. Mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hari ini saja, atau mingguan, atau bulanan. Semakin kuat kesadaran Anda akan kebutuhan hidupnya, maka semakin kuat juga cita-cita Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan semakin kuat juga effort usaha yang anda lakukan untuk memenuhi dan mencapai cita-cita tersebut tanpa kesadaran tersebut maka hidupnya akan santai berleha-leha dan semakin lama visinya hanya jangka pendek saja tidak terlatih untuk mempunyai cita-cita dan visi yang jangka panjang visi yang panjang ini Dapat kita analogikan dalam bentuk yang lain seperti perjalanan menuju sebuah tujuan atau perjalanan menuju sebuah kota. Dan dalam perjalanan yang panjang tersebut, tentunya kita melalui checkpoint-checkpoint atau kota-kota kecil di sepanjang perjalanan. Contohnya jika Anda bepergian dari Jakarta menuju Bandung. Di dalam perjalanan Anda akan melalui daerah atau kota seperti Bekasi, Karawang Barat, Karawang Timur, lalu Cikampek, lalu Sadang, lalu Purwakarta, Pada Larang, Cimahi, dan sampailah ke Bandung. Dan dalam perjalanan tersebut, seringkali kita mengukur seberapa jauh yang sudah kita tempuh. Wah, udah sampai mana nih? Oh, baru sampai Cikampek, misalkan. Anda akan cepat sampai ke tujuan Anda jika Anda mengambil arah langkah-langkah yang tepat menuju tujuan Anda. Bisa saja untuk menuju Bandung, Anda lewat Ancol, lalu ke Jakarta Barat, lalu ke Tangerang, lalu ke serang, ke anyer, lalu ke Pandeglang, lalu Anda muter balik lagi, yang tentunya akan memakan waktu yang lebih banyak dan effort yang lebih banyak. Sekarang bagaimana prakteknya, atau secara praktikal bagaimana? Bagaimana Anda menentukan cita-cita Anda? Cobalah Anda membaca kebutuhan kehidupan Anda, atau keinginan Anda, dengan cara menyelami diri Anda, introspeksi atau orang sering bilang merenung, termasuk melamun juga sama. Walaupun konotasi melamun itu seperti tidak serius atau tidak logis, tapi dalam konteks ini dengan cara melamun pun bisa dilakukan, tapi melamun yang serius. Dengan introspeksi ini, Anda akan mengetahui kebutuhan apa saja yang Anda dapat mampu lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan jika Anda belum memiliki kemampuan atau keahlian menuju cita-cita tersebut, maka Anda harus mempelajarinya. Tentukan cita-cita Anda setinggi-tingginya yang Anda dapat bayangkan Anda dapat mencapainya. Jika Anda dapat membayangkan bahwa Anda mampu untuk mencapainya, maka Anda akan mampu untuk mencapainya. Contohnya, jika Anda ingin ke Bandung, maka Anda dapat membayangkan nanti akan lewat sini, sini, sini, sini, sini, atau jangan lewat sana, sana, sana, berarti Anda dapat mencapai ke Bandung. Atau Anda ingin ke Bali, Anda tidak tahu jalannya, Anda bisa mengikuti peta, seperti para backpacker itu Anda telusuri jalannya satu-satu Rutenya satu-satu Dan akhirnya Anda akan sampai juga Walaupun jaraknya lebih jauh Yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengetahui bahwa rute yang Anda ambil Adalah benar arahnya menuju Bali Bahwa benar arahnya menuju cita-cita Anda Nah membaca peta tadi Itu adalah analogi Bahwa Anda harus mempelajari caranya menuju arah yang benar Lalu Bagaimana caranya untuk memperkuat cita-cita Anda, supaya Anda bisa konsisten on track pada jalur yang menuju ke arah cita-cita Anda? Yang pertama adalah selalu berniat setiap kali sebelum Anda mengerjakan sesuatu. Lalu yang kedua, sering-seringlah mengingat cita-cita atau tujuan Anda. Dan ketiga, disiplin untuk tetap berada pada jalur arah menuju cita-cita tujuan Anda. Jadi jika Anda menyimpang, Anda kembali ke jalan yang mengarah ke tujuan Anda atau meluruskan niat. Dan keempat adalah mengantisipasi gangguan-gangguan yang mengajak Anda keluar dari jalur arah menuju cita-cita Anda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, selalu berniat setiap kali sebelum Anda mengerjakan sesuatu. Hal ini agar Anda selalu mempunyai dasar. Tujuan yang tulus dengan hati, dengan kesadaran Anda terhadap apa yang akan Anda kerjakan, bahwa yang akan Anda kerjakan tersebut tidak berdampak negatif kepada perjalanan Anda menuju cita-cita Anda. Biasanya dapat didasarkan pada hal-hal yang positif, seperti belajar, melatih keterampilan, menambah kemampuan, menambah dan memperkuat silaturahmi dan pertemanan dengan melakukan aktivitas yang positif. Di dalam Islam, berniat ini diperintahkan di setiap kali akan melakukan ibadah ritual agama Islam Yang seharusnya diimplementasikan juga, dipraktekkan juga dalam kegiatan lainnya sehari-hari Lalu yang kedua, sering-seringlah mengingat cita-cita atau tujuan Anda Dengan seringnya mengingat cita-cita ini, maka kesadaran Anda untuk mencapai cita-cita tersebut akan semakin kuat tertanam pada diri Anda sehingga setiap perbuatan dan aktivitas Anda searah dengan tujuan cita-cita Anda. Dalam mengingat tersebut, tentunya Anda sambil introspeksi diri, sambil merenung, dan mungkin akan menemukan ada hal yang kurang pas pada cita-cita yang telah Anda tentukan sebelumnya, dan Anda dapat memperbaiki cita-cita tersebut sehingga lebih bagus dan lebih tepat. Cara mengingat sambil introspeksi ini yaitu dengan cara berdoa karena dalam berdoa Anda akan mengingat semua kebutuhan-kebutuhan Anda dan juga tentunya keinginan dan disampaikan dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan kehidupan tersebut, maka Anda akan mengingat cita-cita Anda. Itulah manfaat atau faedah dari berdoa. Dan di dalam Islam, berdoa ini dilakukan dalam bentuk salat atau sembahyang yang mana jika dilakukan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh maka kesadaran akan cita-citanya pun akan sungguh-sungguh semakin sering seseorang itu berdoa dan mengkaji kebutuhan dirinya maka semakin sering itu juga dia memperbaiki dirinya dan meluruskan niat atau memperbaiki cita-cita ini itulah yang disebut istighfar karena mengetahui cita-cita dan niat yang lebih baik ibarat orang bercermin semakin sering dia bercermin dan memperbaiki penampilannya maka penampilannya akan semakin baik, semakin cantik, atau semakin tampan. Dan solat ini, dalam Islam, diperintahkan setidaknya lima kali dalam lima waktu dalam sehari. Pada solat subuh atau solat fajar, Anda berdoa dan mengingat apa yang akan Anda kerjakan untuk hari tersebut. Lalu, pada solat zuhur atau tengah hari, Anda berdoa mengingat apa yang akan Anda kerjakan dan apa yang sudah dikerjakan dari pagi hari, dan pada solat Asar. Anda mengingat apa yang sudah Anda kerjakan hari tersebut, dan jika ada yang masih kurang, Anda dapat kerjakan hingga datang waktu maghrib. Dan pada waktu maghrib, Anda mengingat apa yang sudah Anda kerjakan hari tersebut. Dan di sholat isya, Anda mengingat apa yang akan Anda lanjutkan dan rencanakan di hari esok. Jadi yang membutuhkan sholat itu adalah diri kita sendiri, bukan Allah, bukan Tuhan yang Maha Esa. Karena Allah mempunyai sifat kiamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri tidak membutuhkan apapun dari siapapun dan dari apapun maka sering-seringlah berdoa mengingat kebutuhan hidupmu dan sampaikan mohonkan kepada Tuhanmu dan sebaiknya berdoa itu ada di dalam salat karena salat itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Disitulah momen yang tepat untuk berdoa kepadanya dalam koridor yang sudah disediakan Lalu yang ketiga adalah disiplin untuk tetap berada pada jalur arah menuju cita-cita tujuan Anda Anda harus memiliki komitmen kepada diri Anda sendiri untuk tetap pada jalur arah menuju tujuan Anda Untuk melatih komitmen ini, Anda harus mempunyai niat tekad yang kuat yang sudah Anda kuatkan dengan cara berdoa dan Anda dapat mengukur sudah sampai sejauh mana pencapaian-pencapaian Anda menuju cita-cita dan tujuan Anda. Seperti contoh perjalanan ke Bandung tadi, oh ternyata sudah sampai Cikampek, contohnya. Dalam agama Islam, disiplin ini dilatih dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, sebulan penuh, yang terdiri dari puasa-puasa harian. Dan puasa harian ini terbagi lagi menjadi disiplin dalam satuan waktu, yaitu dengan wudhu dan sholat atau berdoa oleh karenanya jika anda seorang muslim Anda harus mengucapkan niat di awal bulan Ramadan yaitu bercita-cita untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan anda berhasil berpuasa sebulan penuh jika anda berpuasa lengkap setiap harinya jadi puasa harian ini adalah bagian dari cita-cita yang besar yaitu puasa selama sebulan penuh jadi Puasa Ramadan itu adalah agar setiap muslim dapat merasakan pencapaian cita-cita atau target tujuan yang dirangkai dari proses pencapaian target-target yang lebih kecil, yaitu puasa harian. Anda tidak bisa mencapai target yang besar jika target-target kecil ini terlewatkan. Seperti Anda melakukan perjalanan ke Bandung, tapi Anda tidak mau melewati salah satu kota di antara Jakarta dengan Bandung. Tidak mungkin sampai ke Bandung. Jadi harusnya sebagai muslim, Anda seharusnya dapat mencapai cita-cita Anda, karena Anda sudah berlatih setiap tahun di dalam puasa bulan Ramadan. Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah kebutuhan kita sendiri sebagai manusia, bukan kebutuhan Allah SWT. Lalu yang keempat adalah mengantisipasi gangguan-gangguan yang mengajak Anda keluar dari jalur arah menuju cita-cita Anda. Gangguan-gangguan ini berbentuk pikiran-pikiran negatif, sugesti-sugesti negatif, dan sifat-sifat negatif atau sifat buruk. Seperti malas, kikir, sombong, gengsi, materialistis, ketamakan, kerakusan, pemarah, tergesa-gesa, dan lain-lain. Untuk lebih detailnya, Anda bisa tonton di video penghambat dan pelancar rezeki. Dalam Islam, hal ini dilakukan dalam bentuk zakat dan sedekah, termasuk sedekah kurban. Hal ini untuk membiasakan diri Anda melawan sifat-sifat buruk tadi, sehingga Anda akan tetap istiqomah, disiplin, menuju tujuan cita-cita Anda. Dan keempat hal ini, semuanya ada di dalam rukun Islam. Saya menjelaskan dalam perspektif Islam, karena saya tidak mempelajari agama yang lain. Seperti dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Maka, semuanya harus diamalkan atau dilakukan. Atau dipraktekkan Anda tidak akan sampai tujuan cita-cita Anda Jika Anda tidak mempraktekannya Atau mengamalkannya Sama seperti Anda tidak akan sampai ke Bandung Jika Anda tidak berangkat ke arah Bandung Semua hal yang ada di dunia ini Mempunyai cita-cita Atau maksud atau tujuan Karena Tuhan menciptakan tidak ada yang sia-sia Atau tidak berguna Atau tidak ada fungsi Atau tidak ada tujuan apapun Oleh karenanya kita juga harus mempunyai cita-cita, tujuan, dan maksud dalam menjalani hidup ini. Sama dalam bentuk perusahaan pun atau tim juga harus mempunyai cita-cita tersebut atau tujuan target. Dalam perusahaan disebut visi dan misi perusahaan. Dan jika dalam kerja tim, contohnya sepak bola, maka seluruh pemain mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menggolkan ke gawang lawan dan jangan sampai kebobolan. Dalam keluarga pun juga sama Kita harus sekeluarga mempunyai cita-cita yang sama Dan saling mendukung menuju cita-cita tersebut Dalam bernagara pun sama Harus mempunyai tujuan dan cita-cita Bagi penduduk dan rakyatnya Dan di Indonesia cita-citanya tersebut tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 Dan tujuan cita-cita negara kita ini Langsung diuji saat perang kemerdekaan Diuji seberapa kuat Tekad kita bercita-cita untuk berdengara, merdeka. Seringkali diantara kita mengingat-ingat masa-masa di sekolah dan di kuliah Sebagai masa-masa yang indah atau sebagai masa-masa yang mudah Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya pada masa-masa sekolah itu Kita disibukkan oleh target-target dan tujuan harian atau bulanan atau semester bersekolah bertujuan mencapai target nilai sebagai parameter pemahaman terhadap materi pelajaran dan bersosialisasi dengan teman sekolah. Maka setelah tidak bersekolah lagi, seharusnya kita bisa mandiri menerapkan target-target cita-cita pencapaian agar terus bisa berkembang. Sehingga kita dapat menambah kemampuan dan keterampilan kita dan dengan sendirinya menambah target dan cita-cita kita. Target semakin tinggi, maka usaha dan durasi pencapaiannya juga seimbang akan semakin besar dan lama. Target 100 km pasti akan lebih lama dibanding target 10 km dengan kendaraan yang sama. Tapi jika Anda sudah mencapai 90 km, Anda hanya perlu menambah 10 km lagi untuk mencapai 100 km. Seperti dalam firman Allah, yaitu, "Mintalah kepadaku, niscaya akan Aku kabulkan." Maka berdoalah dan yakin untuk mencapai cita-cita Anda, karena Allah pasti akan mengabulkannya. Semuanya tergantung diri Anda.